Topo sih, kan ngumpul kelu, orang nakuuang. Jiangkai, nih? Wah, makanya ganti uang ya di Laku banget bengo, orang langsir nyauti. Lagi pada desa tak kuburan sembarang itu yo, lagi kali nang mau mesok pojo po bo, nang kantor, nang mau uang, yo salam ta klo nuwon, klo taratung syatru, sunang pos pada pos saya tendang, kita kita kita itu malbalan kono nih, yo biasain di ngarep Hesti OST, lagi nih, ya iya ya, biasa di ngarep bu yo, ya, no Hesti Hesti oh berarti satu keramas, ngarek kita sudah dimanten kok ini, biasa sih aku manten nanyar, yo wis karena wis, kalo nggak apa nih ini aku harap laporan ya usah ini di kantor ada oh, yang perlu apa? apa umur ini? begini lho pak sajane ini aku harap ngomongnya, ya izin tapi gak tau ngomongnya itu jadi masalah wih, ngomong aja lah tak coba 100% wih, setelah tenang juga begini lho masalahnya Lapo. anu pak kunci nelali, datus oke, dulu dong, halo lur. Kalau mau sukses harus bersakit-sakit dahulu. Proses tidak mengkhianati hasil. Dan kalau mau berhasil, kita harus bangun pagi supaya rezekinya tidak dipatok ayam. Oke, Lur. Salam dari Kelanggang. Mantap. Yuhu. Ayo, aku siap. Tapi tenang ya, iki udah dijogo rahasia Wis tak jamin halal ya karena aku Bok, pada pangkalan anaknya begini loh ceritanya pada suatu ketika aku pulang dari rumah temanku setelah tiba di samping rumahku aku terkejut dan sontak marah tanaman yang aku rawat dari kecil nggak sampai dewasa si, si, si, si. tandaramu itu mulai cilik sampai gede kira-kira umur -kira piro aku cek lengkap laporannya kira-kira petang ya yaudah diurur terus no, tanaman itu dirusak sampai godhong hilang di pangan oh uh, sungguh kasihan engkau betapa malang nasibmu sekarang engkau hanya sisa batang saja saya awakmu iku ada laporan apa ada lomba mau coba isi segus? misal saya jadi aku terus di tanaman kesayangan yang si rusak apa ya menengahkan tapi ora yang mencari aku yang mau puisi. koyo itu jaman SDB yang harus gus, gus seniman Senimaniku bebas mengeluarkan inspirasi yang terpendam Sama ngerti sopo sing rusak tanaman aku? orang ngerti aku sing rusak iku ya permisi Tadi iki singgung saat tanduramu. Maksud pak? apa, Pak? Pon ngusah tandurannya aku jo. Duduari iki Pak, wingus. Ah, apa gus? White. Coba aja. Bola. Wo, iki mah nggak pakai gula lah. Gula telas ya Pak. Lama gak temu nah saat ini kemotadi suka nih damel belum enjoy peripon, yukku dulu ini blonjo, ya, ya, utang duit sih, kuleh stetko leh dibayar, nah. lo trauma apa, leh utang-utangan ngoten, saat ini ku leh telepon terus kali kenceng, tapi tak bentar, nomor ku leh saat ini, ini gak ganti, leh ku pinjol, masa utang gulai ditagih kayak pinjol, ya bos kono, leh stetko aja nanti bayar, ku mau belasih, gimana? biasa. S.O.P di mata bos, anak buah selalu salah. Meski benar anak buah tetap salah. Hai hey guys, gua kayak kata-kata Dino iki ya. Kalau lu milih mana, jadi bos atau leader? Sebenarnya gua jadi OP bukan pilihan sih. Karena emak maksa gua jadi polwan, akhirnya mending jadi OP aja deh. aduh kita sing gak kek gula apa yang error sih? ush cukup perjalanan cintaku sing pahit sing rusak aku pete pak mbuh goni sopo. lah aku mangkel dia terus pakai jagung cewek orang rusak Kanaman Liani, lah olah lima menit, kok moro mati, kejat kejat, lah aku bingung, Mangkani, aku laporan Ben gak jadi masalah. Wah, Langun, oh, lu tak sampai saya ki orang noko penglaporan kelangan PTT, orang noko Pak, maksudku, lek like sama yang kerungusin duwe, ku menengokai. Ya tergantung so sing duwe, Gus. Nah, saman mang kan wes janji, jokorasi ya. Nah, Lagi like saman ngomong berarti saman. Ingkar janji, kue dosa mati mlebu narokok. Ya kawamu ngencing-ngencing ngono, malangus. Tadi uangku butuh jujur. Kunci ne wang ngorepiku, jujur. Wah, saman gak? Kena dicekel benih. Duh, oh di. apa mbak? iki lho hmm. apa sih itu lho? apa? iki lho aku mau tapi cerita apa-apa iya ceritainya nah aku mau mau kopi gula nempel nah karena mau aku udah foto nyerah itu aja lho supaya rosa kopiku cek manis soalah oh, berarti mang teko rombok kayak gula ya <laughs> Orang, oh, Mbak. aku mau ngarep kopi ini Pak Dayo kayak gula. entek, Gulanya turun pelonjol, kan. Halo, Dik. lu cak mat. Ya. Anda perlu apa sama rene, Cak? Sing jelas aku rene iki ana perlu nih Pak. Lho, kate melo karena apa ta, Cak? Lho, karena apal kondul muapok. Sing jelas, aku pertama rene iki kate sidat urami. Hmm. Aping loro, aku kate laporan penting. Lah iki tamu kate dikekno wedang ta. Tamu iku raja. Nek sampean bertamu nawang aku, sampean turung jalur ayo kita siap mau kopi. Oh iyalah Ali Agus, sampean narik kopi opo, kopi water? Sing jelas yo, ya, sing leki leki dah iye. Wong tamu gue para terocco. Nek misalnya sampean curi nawang aku, yo ya tak turung jalur, misal kayak mau sembarang barang. Gini Pak, aku araf lapor sebagai warga negara yang baik. Kewes ra ambirang di Noah aku nduwe bucora mule-mule. Kira-kira ngerti Pak sampean dolen nang di bucuku? Bucune sampean pamit nang ndi? Loh ala yo Kak ngerti Pak, wong lek dolen nang ndi-ndi Kak tau pamit. Wong ya ae keci turu dhewe Berarti keto pamitna sampean? Yo Kak tau, la wong pangan ae kok lek dhewe nek aku eling yo tak pakani. Enggak sampean terus rene nganti lampu. Mari laporan sebagai warga negara yang baik. Iya, iki mang aku yo mari laporan. Nek lek tandurane dirusak pitik, lah pitik iki mang dikei jagung, kade dicampuri endrem, yo matek pitike. Sik sik sik, si. pitik babon gede Klirik rem mulus. Yo. Iya, Cak. Ah. Tak takon uripmu, Dik. Sik tak takon saya menurut apa itu? ya ngerti pak ya itu PT. Kulitin tak jeneng itu no, aduh berarti sampai anjing mateni ya? waduh loh cak cari manguru jujur dan ini kebanyakan nih kak gue, kan? aduh, eh si aduh, kebanyakan anak baik lalu, tak tentu-tentu kenapa, uh. bapak? sekarang, aku jujur ya lah kok malah jadi ini mau lo kayak gini Yo, api Pak teriung jujur ku, angin sakit nggak lewat jujur. Ya wes kon arah loro yo, cokon kantore tak tututani uang loro. Karunya nyusul, Dina. Dina, Dina berjuang nih cak, parto kamu sebelai kita. Iya, eh, aku, samain celingku.